فَيَا أَيُّهَا مِنْهُ شَفَاعَةً صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا <تصفيق> اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ تكون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلم تسليما Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Bakar As-Siddiq anhu. Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fialgan. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq anhu berkata, Barang siapa yang menginfakkan atau membelanjakan satu dirham untuk pembacaan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia akan menjadi temanku kelak di surga. al-Khattab islam Dan Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi salallahu alaihi Wasallam maka ia telah menghidupkan syiar Islam. Wa qala Dan Sayyidina Utsman bin Affan radiyallahu anhu berkata, barang siapa yang menginfakkan atau membelanjakan satu dirham untuk pembacaan maulid nabi sallallahu alaihi Wasallam maka pahalanya seperti orang yang menghadiri Perang Badar dan Perang Hunain. Waqala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Man azam maulidah al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallam, wa kaina sababan liqaraatih, la yakhrubu minad dunya illa bil-iman, wa yadkhululul gannata bighayri khisam. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi SAW Alaihi Wasallam dan menjadi sebab dibacanya maulid, maka ia tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beriman dan akan masuk surga tanpa hisap. Walaul Hasan al Basra radhiyallahu Alaihi Wasallam. Imam Hasan al Basri berkata, seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, maka aku akan menginfakkannya untuk pembacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. al Nabi Sallallahu al Imam Junaid al Baghdadi radhiyallahu anhu berkata barang siapa yang menghadiri dan mengagungkan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam maka ia adalah orang yang sukses dengan imannya wa qala ma'ruf al man li qira'ati nabi wa ikhwanan wa siragan wa alaihi wasallam Hasarahullahu qiyamati nabiyyin Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi radiyallahu anhu berkata, Barang siapa yang menyiapkan makanan untuk pembacaan maulid Nabi salallahu alaihi Wasallam, mengumpulkan sanak keluarga, menyalakan lampu penerangan, memakai pakaian yang baru. Dan memakai bukur dan wewangian karena semata-mata mengagungkan maulid Nabi Salallahu Alaihi Wasallam. Ia akan dikumpulkan bersama rombongan pertama dari golongan para nabi, dan ia akan berada di ilin Illyin menurut satu pendapat adalah nama kitab yang mencatat semua amal kebaikan orang-orang yang beriman dari kalangan manusia dan jin. Ada juga pendapat lain bahwa Illyin adalah satu tempat yang berada di bawah ars. وقال الإمام فخر الدين الرازي رضي الله عنه ما من شخص قرأ مولد النبي صلى الله عليه وسلم على ملح أو بر أو شيء آخر من المأكولة إلا ظهرت فيه البركة وفي كل شيء وإن قرأ مولد النبي صلى الله عليه وسلم على ماء فمن شرب من ذلك الماء دخل قلبه الفنور ورحمة وخرج منه الفغلة وعلة ولا يموت ذلك القلب يوم تموت القلوب ومن قرأ مولد النبي صلى الله عليه وسلم على دراهم مسكوكة فضة كانت أو ذهبا وخلطت بغيرها وقعت فيها البركة, ولا يفتقر صاحبها ولا تفرغ يده ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. berkata tidaklah seseorang membaca maulid di atas garam atau gandum atau pada makanan yang lain maka akan tampak keberkahannya, dan apabila maulid nabi Salalahu (Alaihi Wasalam) dibaca di atas air, maka barang siapa yang meminum air tersebut akan masuk ke dalam hatinya seribu macam cahaya dan rahmat, dan akan keluar dari hatinya seribu macam kedengkian serta penyakit hati yang lain, dan hati tersebut tidak akan mati ketika hati yang lain telah mati. Dan barang siapa yang membaca maulid Nabi salallahu alaihi wasalam pada uang logam dirham yang terbuat dari perak atau emas, kemudian uang logam dirham tersebut dicampur dengan yang lain. Maka dirham tersebut menjadi berkah, dan yang punya tidak akan pernah miskin, dan tangannya tidak akan pernah kosong, itu semua berkat Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam. وقال الإمام الشافعي رحمه الله من جمع لمولد النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا وهيأ طعاما وخلى مكانا وعمل إحسانا وصار سببا لقراءته بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويكون في أجنات النعيم إمام شافعي رحمه الله berkata. Barang siapa yang mengumpulkan sanak famili untuk membaca maulid Nabi salallahu alaihi Wasallam, menyiapkan makanan dan tempat, dan berbuat baik, kemudian hal tersebut menjadi sebab dibacanya maulid Nabi. Maka kelak di hari kiamat ia akan dimasukkan ke dalam golongan orang yang sidik, syuhada dan orang-orang soleh, dan ia akan dimasukkan ke dalam surga. Waqala as-saqati rahimahullah. Man qasada mawdhu'an Imam Asiri As Asakati rahimahullah berkata barang siapa yang menuju ke suatu tempat yang di tempat tersebut dibaca maulid Nabi SAW, maka ia telah menuju ke taman surga karena tidaklah dia menuju ke tempat tersebut kecuali karena kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقال الامام جلال الدين السيوطي رحمه الله ما من بيت او مسجد او محله قرا فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم الا حفت الملائكه ذلك البيت والمسجد والمحله وصلت الملائكه على اهل ذلك المكان وعمهم الله بالرحمه وللرضوان فصل Wa Imam Jalaluddin Asuyuti rahimahullah berkata tidaklah satu rumah atau masjid atau tempat dibacakan maulid nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali para malaikat akan mengelilingi tempat-tempat tersebut sambil memintakan ampun untuk penghuninya. Sedangkan malaikat Jibril, Mikail, Izrail dan Israfil memintakan ampun khusus bagi orang yang menjadi penyebab dibacanya Maulid Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Wa qala aidan ma min muslimin qara fi baitihi maulida Nabi sallallahu alaihi wasallam إلا رفع الله سبحانه وتعالى القحط والوباء والحرق والغرق والآفت والبلية والبغض والحسد وعين السوء واللصص عن أهل ذلك البيت فإذا مات هوانا الله عليه جواب منكر ونكير Imam Asuyuti juga berkata tidak ada seorang Muslim pun yang dibacakan di dalam rumahnya pembacaan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan kelaparan, wabah penyakit, kebakaran, tenggelam, bencana, malapetaka, kebencian, hasut, keburukan makhluk dan pencuri dari penghuni rumah itu. Dan apabila ia meninggal maka Allah akan memudahkan jawabannya dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kala ba'du al-ulamai radiyallahu anhum, man qara'a maulid al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam fia manzil, haffati al-Malaikatu thalika al-manzil sanatan kamilatan ila thalika al-yawm al-lazhi fihi maulidu al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Sebagian ulama berkata, barang siapa yang membaca maulid Nabi salallahu alaihi Wasallam di satu rumah, maka malaikat akan mengelilingi rumah tersebut selama setahun penuh, sampai hari di mana dibacanya maulid Nabi salallahu alaihi Wasallam Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan kepada hamba yang paling Allah cintai. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين